Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rain Deso. Ya, kali ini saya mempunyai pipa pralon, ya, atau pipa PVC bekas. Ya, jika Anda mau menemukan pipa seperti ini, silahkan diambil. Kita manfaatkan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat di rumah kita. Ya, oke, so, sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Rain Deso bahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share oke selamat menonton oke langkah pertama adalah kita potong terlebih dahulu ini ya sekitar segini ya ini berapa ini? sekitar uh, 7 ya 7 cm -nya. ini kita potong seperti ini